Akan berjalan dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya. Yes. Yang percaya, katakan "Haleluya". Mari, sama-sama nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Tak, tak pernah, kuragu akan kesetiaan. sepenuh jiwa kami Tuhan dengan yakin sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku katakan Yesus kaulah Tuhan Yesus kaulah Raja berjaya untuk selamanya yeah. Yesus kau Raja dalam hidupku berkuasa berkuasa berjaya untuk selamanya percaya berjalan bersama Yesus Dia memberi kita kekuatan amin, amin. yang percaya katakan Amin, amin. bilang sama kiri kanan Mari berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan Amin kasih tos mungkin kasih tos kasih salam kiri kanan depan belakangmu bilang Yesus baik Yesus baik Amin Oke okay, Come on pray. dengan bin Iman kita katakan hanya kau Tuhan se hanya kau Tuhan